Tidak pernah ditakdirkan untuk disuruh dalam uh, yeah, sure. sure. sure. In <inaudible> Aku pasti bisa menemukan kegelapan kita. Kakakku dan aku akan menyandang kejayaan keluarga kami. Alt is not ready. Menjahit. Menjahil? Bukan bidangku. Aku berencana untuk melancarkan serangan kejutan. Aku akan memperlihatkan cara menari di udara. Kalian bahkan tidak bisa menyentuh bayangan. Beberapa burung tidak pernah ditakdirkan untuk disuruh dalam tempatan. Killing spree! <laughs> <feu -truple> Kill. Power! Ready! <laughs> Our turret has been destroyed! Okay! Down! Our turret has been suppressed! Back up! Yes. Yes. kakakku dan aku akan menyandang kejayaan keluarga kami. Jangan memakai gaun untuk bertarung jarak dekat bisa menyentuh bayanganku jangan alihkan pandanganmu aku di sini Beberapa burung Jangan tidak pernah berpengaruh Aku tidak ah, berpengaruh Aku hanya seekor burung kecil yang lewat Aku burung kecil yang lewat akan memperlihatkan cara menari sejajar Kalian bahkan tidak bisa menyentuh bayangan. kill Initiate retreat Agree killing spree Jangan pedulikan aku, hanya seekor burung kecil yang lewat. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku raih.